Mungkin bos yang lagi-lagi satu perempuan cuman nggak ada yang ikut nilem ya nelayan juga sih yang satu jadi tekong yang satu kerja di darat di apa di bagian PLTU tuh kontraktor nah, kalau untuk orang tuanya Pak Talim gimana tuh nelayan juga atau gimana tuh? oh kalau orang tua saya lebih asli lagi nelayan mayang di Eretan ya cuma karena saya gimana ya bapaknya nelayan jadi ikut-ikut nelayan juga jadinya di laut pas ada lagi ada ombak tuh cuaca buruk ombak itu bisa nyampe 2 meter ya kadang-kadang tangkapan juga lagi susah tuh airnya airnya keruh arus juga kencang pas kalau lagi apa cuaca buruk itu, Nah, Men, kalau lagi apa lagi enak sih ya enak cuaca lagi teduh sih kalau pendapatan tuh gimana tuh Ya pendapatan sih tergantung sih, tergantung apa namanya juga rezeki ya. Dia juga nggak selalu apa. Paling ya semalam tuh dapat 50 kilo. Paling banyak ya satu kintal. Satu kintal. Nggak, nggak, nggak, nggak enggak, enggak, mesti. Ya nggak. Nggak. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Iya, bisa capek satu bulan nggak dapat hasil Itu ngambil di mana kan? Ya kalau apa? Kalau bisa di pas lagi baratan, biasanya kan di daerah apa, Daerah Lampung, daerah Bangka, gitu. Sejarah nadran itu sebenarnya kalau zamannya nenek moyang sih sebenarnya mengatakan najar. Najar itu bagian ya agak kita punya rencana atau janji kan ya. Maklum orang sekarang, jadi cerita manggil Najar tuh dikasih N jadinya jadinya nadran Jadi saya jelaskan dulu itu uh, kita terakhir itu dua ribu Nah selanjutnya itu kan ada beberapa hal untuk kita mengalami hambatan, yeah. nah, misalnya itu uh, pada dua ribu lima itu kita kapal-kapal uh, itu disuruh pulang sehingga menaik tidak optimal untuk ke laut mereka untuk ketika uh, disuruh dulu. Setelah lagi itu uh, kita mengalami kenaikan PBB yang sampai 100% lebih, sehingga juga inilah yang menampakannya naik juga nah, dari itu juga setelah dari situ, kita kena masalah pandemi dua tahun lebih nah, untuk berapa waktu ini, halangan-halangan ini eh, selalu kita alami terus sehingga para tokoh masyarakat tadi yang ada di Mualangke ini mengusulkan kita ya, menaksanakan di tahun ini dengan kondisi covid, tapi tetap eh, kita jaga protokol kesehatan kehidupan untuk nelayan memberikan uh, itu satu dukungan kegunaan. Di samping itu kita juga mengharapkan uh, ada 360 uh, untuk pihak kan lihat piatu dan 1000 sembako untuk masyarakat yang di sekitar muara Beng. dari Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk meramaikan acara tersebut. Kalau persiapan anak-anak kecil -anak ini sudah lama kita latih disiplinnya, kompakannya, fisiknya juga kita latih. Nah, sekarang kita padukan kepada seni tari, seni tari biar di sini ada seni tari nanti. Uh, dinding-dinding, tari, tadi budaya-budaya kita masukin untuk dengan gerakan-gerakan variasi dia-diaannya ya indah dan bagus. Dan kami juga saat ini mengucapkan terima kasih juga karena Bapak Ibu semua di Muara Angke ini nelayan dan ABK atau uh, anak buah kapal yang sudah terlindungi oleh program BPJS Kerjaan sudah lebih dari 32.000 Bapak Ibu semua. Jadi ya yeah. Dan pastinya uh, saya terima kasih itu ya kerja ini sehingga semua uh, nelayan maupun juga yang bekerja uh, di kapal ataupun di pelabuhan ini bisa terlindungi oleh program BPJS Kerjaan Pastinya masih banyak yang belum dan kita berharap untuk uh, yang belum bisa uh, segera untuk bisa mendaftar karena memang uh, iurannya juga uh, terjangkau ya Bapak Ibu semua kalaupun tidak dikatakan uh, apa, murah gitu ya karena mulai dari 16.800 uh, mungkin setara dengan rp rupiah per hari gitu ya kalau kita ini kan itu sudah bisa mendapatkan uh, manfaat ketika terjadi risiko kecelakaan itu bisa diberikan perawatan pengobatan sampai sembuh. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini, kita dapat berkumpul dalam rangka kita melakukan syukuran terhadap apa yang telah kita peroleh dari lautan berupa hasil tangkapan, dan juga beberapa syukuran yang lain setelah kita menghadapi beberapa permasalahan yang dapat kita lalui bersama. Syukuran itu kita wujudkan dalam suatu pesta laut atau kita kenal dengan nadran, dan beberapa kegiatan dalam rangka syukuran ini telah kami lakukan sebagaimana dilaporkan Pak Ketua tadi bahwa kami sudah memulai dengan bersih laut pada hari Jumat, kemarin sore juga kami sudah melakukan doa bersama, terus dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, baru selesai tadi pagi dan Bapak Ketum bahwa saya sangat bahagia pada hari ini karena acara ini sepenuhnya ditunjang oleh para pengusaha muara angke bekerja sama dengan para nelayan, jadi semuanya swadaya Pak, tidak ada campur tangan pemerintah mudah-mudahan ke depan dengan jana acara ini di dukung lagi oleh pemerintah mudah-mudahan acara ini akan lebih ber, lebih besar lagi dan uh, lebih meriah lagi makan ikan sehat makan ikan kuat makan ikan cerdas makan ikan yes, yes yes nah pada kesempatan ini saya mewakili seluruh nelayan di seluruh tanah air nelayan kita sekarang lebih kurang 3 juta apa namanya uh, Nelayan tangkap, nelayan budidaya kita hampir lima juta orang begitu. Nah harapan kita kepada pemerintah, uh, Ibu tolong disampaikan ke Bapak Gubernur atau mungkin Menteri Kelautan Perikanan, bahwa ada beberapa masalah nelayan yang belum terselesaikan. Mungkin saya selaku ketua umum tidak akan bosan-bosannya menyampaikan walaupun itu masalah klasik. Yang pertama masalah BBM. BBM ini luar biasa Bu. Jadi nelayan ini banyak itu tidak terjangkau, gitu. dan malah kuotanya berkurang. Solar sih untuk sekarang kayaknya lagi susah. Sekarang apa antriannya juga nggak gampang sih. Bisa gak, gak. sampai satu bulan, sampai ada yang dua bulan nggak dapat solar. Sekarang BBM nelayan kecil ya agak sulit sekali karena harga mau udah cukup lumayan per liter sepuluh ribu. Sedangkan di pinggir kali ini agak sulit. Beli kadang-kadang di pom aja nggak dapat. Gimana tuh kira-kira? Kebutuhan BBM nelayan secara nasional itu Bukadis itu 7,5 juta kiloliter per tahun untuk menghidupi atau menggerakkan 630.000 ribu kapal-kapal nelayan. Antainya tergantung sih. Tergantung bisa bisa setengah bulan, satu bulan, bisa sampai dua bulan, baru dapat ya. Dari 7,5 juta kiloliter itu hanya Pertamina atau BP Migas menyiapkan 1,5 sampai dua sehingga banyak nelayan kita terutama di daerah timur, daerah yang jauh dari pusat ini membeli BBM yang non-subsidi yang tidak terjangkau oleh karena itu kita berharap kemudian banyak kepada pemerintah untuk tetap memberikan subsidi kepada nelayan ANSI dengan segala kemampuan kapasitasnya meminta kepada Subsidi nelayan tetap diberikan, tidak dikurangi. Ya, setiap yang punya kapal-kapal itu harus bikin sesaji, bikin sesaji untuk apa ngasih makan yang penjaga laut, karena kita secara syukuran kepada yang penghuni laut ciptaan. Tuhan semua, laut juga ciptaan Tuhan Saya juga ciptaan Tuhan Kan semua, ciptaan Allah semua Jadi mayoritasnya Diharuskan begitu Apa aja sih Pak yang di dikasih itu? Itu sesajinya, ya macam-macam Ada kue warna tujuh, Kembang, menyan Apa Kue dan lain-lain Banyak lah buat sesaji itu Bikin ancaknya 4 Buat di kapal-kapalan satu, buat di muara Di perahu, uh, di pangkalan juga Gini gitu. Di tempat lokasi kita nyari laju menunggu juga karena dia sangat mengharapkan. <SILENGALAN> Nadran ini biasanya dilakukan setiap tahun sekali. Acara ritual di mana kita, seluruh nelayan itu, uh, bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Tuhan yang membesar, karena rahmatnya kita masih bisa menangkap ikan di laut untuk keluarga kita. Oleh karena itu, acara Nadran itu bukan hanya sekedar acara ritual tapi juga acara-acara yang menyangkut bagaimana kehidupan nelayan ini dan kita berjuang bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan HNSI, himpunan nelayan seluruh Indonesia dan seluruh komponen bangsa untuk bagaimana meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan taraf hidup nelayan dan meningkatkan kesejahteraan kita langsung tuh tiga jam bekerja sama dengan layan-layan warangke membersihkan laut, biar sampai ini tidak terlalu kotor Laut yang sudah kotor harus kita bersihkan